Assalamualaikum Oke, okay, balik lagi ke channel Opa dan kali ini ada berita yang akan Opa share melansir dari laman Korea Bu tentang salah satu member BTS yaitu Jungkook ya. Gak main-main nih beritanya karena kemarin pada 12 November 2022 agensi BTS yaitu Big Hit Music Entertainment mengumumkan melalui akun Twitternya BTS Official menuliskan bahwa Jungkook BTS akan menjadi bagian dari soundtrack Piala Dunia FIFA Qatar 2022 dan akan tampil di upacara pembukaan Piala Dunia. Nah di usianya yang sekarang menginjak 25 tahun pria kelahiran kota Busan ini makin membawa kebanggaan tidak hanya untuk kota kelahirannya tetapi juga seluruh Korea Selatan karena dengan munculnya pengumuman resmi tersebut membuat Jungkook menjadi penyanyi pria Korea pertama yang tampil dan berpartisipasi di upacara pembukaan Piala Dunia FIFA. Dan tentunya kabar ini membuat para fans ARMY menjadi sangat bangga dengan Jungkook dan bersemangat untuk bisa menonton secara langsung penampilannya pada upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2022 dikatakan. Terlihat begitu banyak ucapan-ucapan kegembiraan yang datang dari fans di kolom komentar postingan BTS official. Seperti ini, ini, itu, ah uh, dan banyak lagi. Upacara pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar dapat teman-teman saksikan pada tanggal 20 November 2022 melalui channel TV pilihan kalian ya. Wah, jadi nggak sabar nih, lihat performnya cukup di stage dunia nanti. Oke, itu tadi postingan Opa kali ini. Dan seperti biasa, yuk di-like, lalu komen, dan subscribe biar Opa makin semangat dan tembus 1000 subscriber tahun ini. Dan see you again.